Baiklah para perasaan di dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimu akan memberikan informasi menarik dan vitamin-vitamin bahagia yang disebutkan langsung oleh idola kita Untuk ke kabar pertama persahabat kita awal dengan kabar spesial dari Leslan Entertainment Kita lihat persahabat ya Leslan Entertainment ini mengunggah foto Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar ketika di acara Momen Semalam di SCTV Music World 2022 dan terpampang nyata banget ya piala ada lima piala penghargaan SCTV Music World 2022 yang didapat oleh idola kesayangan kita dan kita juga salvok banget bersama dengan kalimat yang dituliskan oleh akun Leslar Entertainment kita simak bersama ya kalimatnya Alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari kalian semua, Leslar berhasil sahabat berbagai nominasi di SCTP Music World 2022. Terima kasih banyak bagi yang sempetin voting dan selalu update tentang Leslar. Berikut nominasinya, yang pertama, kolaborasi paling ngetop, Rizky Billar dan Leslie Kejora. Yang kedua, penyanyi dangdut paling ngetop. Yang ketiga, lagu dangdut paling ngetop. Judul lagu, bawa aku ke penghulu. Dan berikutnya, lagu pop paling ngetop, lagu Bismillah Cinta. Semoga kedepannya, kita bisa terus berprestasi dalam dunia musik dan hiburan Indonesia. Dukung terus ya bun, semoga berkah dan sehat selalu untuk kalian semua. Wah, Masya Allah banget ya. Itulah kalimat yang dituliskan oleh aku, oleh Islam Entertainment. Bentuk ucapan rasa syukur dan sekaligus ucapan terima kasih untuk warga Konoha yang sudah berjuang. Dengan mau me mendukung idola kesayangan kita, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang kita lakukan diberikan kemudahan, amin ya Robbal 'alamin. Dan kita lihat para sahabat, ke kabar berikutnya, ada sebuah kabar spesial vitamin bahagia juga yang kita dapatkan ini langsung dari Bunda Lesti. Sebelumnya ada Papa Bilar mengunggah sebuah postingan video BBL Dan sekarang Bunda Lesti mengunggah foto Papa Bilar lagi gendang BBL Aduh, cute banget ya Masya Allah Bahagia sekali sore hari ini kita disuguhkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Dan disimak juga bersama postingan ini di repost kembali Oleh Aga Lesti Bilar Team Ada kalimat juga yang dituliskan lewat caption Dua jagoannya Bunda Lesti Pastinya dong Baby L dan Bapak Bilar Dua jagoan dari Bunda Lesti Banyak sekali tanggapan komentar Banyak juga respon Yang diberikan oleh para sahabat Ya, ini dari akun Salwa 502 mengatakan Lihat atas oke, okay. lihat baju oke okay. Pas lihat celana udah kayak tukang aja Bang Bi Cocok untuk kain pecade deh Itu celana, aduh Masya Allah banget ya Celana Papa Bilar memang memakai celana pendek Tentunya kita selalu bahagia, ya Selalu bangga kepada idola kesayangan kita Dan berikutnya persahabat komentar juga diberikan dari akun Kanzer3 Mengatakan Alhamdulillah, vitaminnya mulai luber dari sore. Semoga sampai malam ya Panda, biar warga Kondang hati tidurnya nyenyak, ntar malam dan full senyum. Tuh persahabat, ya, alhamdulillah, kita disuguhkan vitamin bahagia langsung oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya juga persahabat perhatikan, ada vitamin juga nih dari Papa Bilar langsung ya kembali memvideokan BBL. Aduh, masya banget nih si embul. Penyemangat warga Konoha banget nih BBL Semoga sehat selalu Bahagia selalu dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Pastinya kita selalu mendoakan yang terbaik Jangan henti-henti untuk selalu mendoakan Dan kita juga semuanya Mudah-mudahan tetap kompak dan solid Selalu mendukung yang terbaik nih buat keluarga Lesla Untuk berikutnya para sahabat ada info penting ya untuk warga Konoha Jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com eksklusif Ini langsung diinfokan oleh Bunda Lesti Kejora 1 jam yang lalu di laman akun Instagram pribadinya Untuk warga Konoha, kita harus selalu mensupport acara-acara dari Bunda Lesti Salah satunya acara Poles Kepoin Lesti, pesawat tayang setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore Yuk, sama-sama kita dukung selalu nih untuk idola kita